Oh, oh, oh. Burung pun berkicau, seakan ikut menyapaku. Jangkakan mata kau palingkan muka Rosa Lina Lelang nyatati mengedai yang kian semakin jauh dari pandangan haruskah aku melangkah Jamkan mata. Pejamkan mata.